Kalian juga bisa berdiri-diri di sini gitu sambil menikmati lihat kanan-kiri, nggak tahu deh yang dilihat apa. hmm Ternyata selain ada eh, apa namanya almondnya, di dalam itu juga ada kacang. Eh salah lagi, ya <laughs> di dalam itu juga ada kismis gitu, kismis. Segelas kecil glok tadi itu adalah 40 kroner atau sekitar 80 ribu. <laughs> Sumpah ini ada banget, aduh. Jadi, di setiap bulan Desember, menjelang Natal, itu akan selalu ada yang namanya pasar Natal atau Yul Magnat, di mana orang-orang bisa menjual. Apa kenapa sih, Kak gini? Di mana orang-orang bisa menjual? Oke, okay, ada yang lewat. jadi setiap bulan Desember atau menjelang Hari Natal, itu biasanya akan muncul namanya pasar Natal, atau biasa disebut dengan Yule Magnat. Kayak gini nih, jadi pasar dadakan di mana orang bisa menjual. Uh, kayak makanan terus souvenir dan segala macam kerajinan jadi macam-macam bisa dijual di sini oke okay. jadi <San> kita ke filmar, ya filmar Oh, oke okay. So, gitu ya Ini dia adalah Glock atau minuman khas Swedia, biasanya di bulan Desember Ini kayak perpaduan rempah-rempah gitu Tapi terus di atasnya, kalau di sini dikasih almond Jadi cocok untuk kalian misalnya dingin-dingin Gitu terus minum yang anget-anget Tapi cepet harus segera diminum Karena nanti ini bentar aja udah langsung dingin <laughs> banyak orang ya saya untuk nggak ketabrak kameranya, hmm, seger banget manis tapi jadi kalau yang nggak suka manis itu agak kemanisan. Kalian juga bisa berdiri-diri di sini gitu sambil menikmati lihat kanan kiri, atau tahu deh yang dilihat apa. Tapi pokoknya kalian santai di sini. Jadi mejanya ini tuh disediain buat orang yang mau minum Glock terus nanti kalau udah selesai bisa dibuang di sini. Hmm. hmm nyam -nyam -nyam -nyam -nyam -nyam. Atau berdiri di sini juga bisa loh. Hmm ternyata selain ada uh, apa namanya almondnya di dalam itu juga ada kacang eh salah lagi <laughs> di dalam itu juga ada kismis gitu kismis hmm, hmm kok nggak bisa sih hmm. hmm jangan lupa kalau udah selesai dibuang pada tempatnya oke okay? tahukah kamu harga segelas kecil glock tadi itu adalah 40 kroner atau sekitar puluh ribu <guruh> jadi minumnya kecil-kecil ke aja ya dan jangan sampai disisain <guruh> Sumpah ini adem banget. Aduh. Jadi suhu kayak gini itu sama aja kayak kalau kita misalnya mecahin es balok tapi nggak pakai sarung tangan. Merah semuanya, kaku semuanya. Dan oh my god, lihat dong. merah, lihat ga? Oh my god, jelek banget. Oh, butuh kehangatan nih. Tahukah kamu kalau aku itu ngabisin 40 kroner untuk bikin video ini? Jadi tolong kalian subscribe dan uh, apa namanya bagikan video ini supaya banyak yang nonton, komen yang banyak juga supaya YouTube membagikan ke lebih banyak orang lagi. Karena kalau kalian gak subscribe, gak komen, nggak <tuh> balik modal, say.